Terbaik terbaru seputar di kesehatan kita Kita boleh dengan kamar spesial bahagia dari Mak Eswa Ima Yang memposing sebuah postingan foto persahabat ya Kebersamaan dengan BBL wow, bahagia banget pastinya warga Konoha Akhirnya Mak Eswa Ima Ini jengungkin BBL juga persahabat ya Masya Allah perhatikan Kelakuan tingkah lagu yang dilakukan oleh Mak Eswa Ima Dengan BBL yang selalu membuat kita ngakak bahagia persahabat ya di sini juga persahabat tentunya, Mbak Yosua e menuliskan sebuah kalimat: kesa. masih kecil, sudah ngajak berantem nih sama mbah putri ya, Lesti Kejora skip katanya tuh masya Allah banget ya. Ekspresi dari Ebyby perhatikan, masya menggemaskan banget ya. Hingga komentar pun banyak diberikan." Dari Bunda Lesti Kejora ikut berkomentar, "Hahaha, ha, ha. kata Bunda Lesti ya, memberikan ketawa aja nih di komentar, di postingan Mbak Yosua." E kita lihat juga komentar dari Jamila Putri. Di atas normal ini posenya katanya itu Masya Allah banget ya BBL. Memang sungguh menggemaskan Selalu saja membuat kita bahagia Masya Allah. Mudah-mudahan BBL menjadi anak cerdas, menjadi anak yang soleh dan selalu membanggakan kedua orang tua. Amin. Dan kita lihat juga persahabatnya ke komentar lain. Dari akun rencana skor ayam mengatakan, Mae gemas pingit pengen cubit katanya tuh, masya Allah banget ya, pengen nyubit katanya tuh masya Allah mudah-mudahan, doa, support, dan dukungan selalu banyak dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar. Berikutnya kita lihat juga, ada sebuah unggahan spesial mama persahabat ya, ketika Lesa Kejora dan Rizky Bilar ini tentunya. Bermain di kolam renang akhirnya terjatuh juga nih mereka, masya Allah. Waduh, telat ngambil pas kejengkang, kata Maestro Imah bersahabat Ya, emang seru, lucu, kocak, bikin ngakak banget ya. Vitamin-vitamin bahagia disuguhkan di ta sore tadi. Mudah-mudahan bahagia selalu ke rumah tanggalkah, ya, selar, amin. Berikutnya kita mampir ke fashionnya Abang El. Di postingan fashionnya Abang El ini tentu mengabarkan soal baju yang dipakai ketika dijumikan oleh Maestro Imah. Ini merek Ghost Persabat ya Atasannya saja untuk baju ini dibantul seharga Rp 1.850.000 Dan untuk celana harganya dibangun seharga Rp 1.500.000 Ini luar biasa banget ya Tentu outfit yang dipakai oleh BBL selalu saja branded mudah-mudahan berkah barokah oh tahan henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk kelancaran rezeki dari idola kesayangan kita ke kabar selanjutnya juga sahabat, kita lihat nih ada sebuah unggah spesial dari igasnya Bunda Lesi Kejora yang unggah sebuah postingan dari Ibu Harsiwi Ekman karena bakal hadir audisi online Dan. academy 5 segera dibuka persahabat ya bakal ada Bunda Lesi Kejora nih wow pasti bagai banget ya ada bunda lesi kejorek mudah-mudahan Tentu kejutan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Berikutnya Kita lihat juga bersahabat ya Ini ada momen spesial membahagiakan sekaligus membanggakan Diunggah oleh akun emak-emak guest rec ya Alhamdulillah acara santunan anak yatim hari ini lancar amin Katanya tuh Wow, sudah membahagiakan dan membanggakan sekaligus Warga konoha bersahabat ya, Alhamdulillah masih banyak sekali fan best, fan best leslar yang selalu membuat tentunya bangga. Ini memberikan tentunya persahabatnya santunan. Mudah-mudahan berkah barokah dan tentunya rezekinya berlimpah ruah. Amin, iya robbal alamin. Dan untuk kabar selanjutnya kita juga mendapatkan vitamin segar, vitamin bahagia di channel YouTube-nya Leslie Entertainment. Sudah di terbaru, kolaborasi bersama, Adis Gilang ya. Ya sama-sama kita kompak juga nih untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan Jangan sampai lupa karena ini seru banget persahabatan ya Kolaborasi bersama Gilang Birga Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan kontengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar